Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini Auto Official. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan rekan-rekan yang berada di luar sana yang telah klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Semoga channel ini dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat khususnya dalam dunia otomotif bagi teman-teman yang berminat dalam mencari unit kanter yang mau ready atau mobil pribadi silahkan saja di kontak porsen ke nomor 083174656554 ya mau tahu bagaimanakah cara untuk cek unit mobil kantor dan tahun berapakah berapa dp minimal serta angsurannya Uh, tetap saksikan di channel awir official semoga channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang berada di luar sana let's go oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel sadis ini awir official Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terhadap teman-teman Semoga keadaannya saat selalu dan dimudahkan rezekinya Hari ini kita ready beberapa unit kantor Serta ada satu unit mobil Hino ya, 330 HD Dutro Kali ini kita akan review dua buah unit ini Satunya berwarna hitam dan satu lagi berwarna hijau pucuk daun. Kali ini kita akan mau review yang berwarna black hitam manis yang full aksesoris. Ini tahun 2011 buka harganya 280 juta nego di tempat. Dan ini tahun 2018 buka harganya 380 380 tujuh juta nego di tempat ya. Nah, dalam video kali ini saya akan mereview sedetail mungkin Tahun 2011 Unit counter Ini kayak sistem pakai hidrolik Bagian bumper bawah, udah kita kasih variasi Seri plat L Lanjut, ini bagian Kabin atau kepala Mas original Lanjut Ini bagian baknya Full aksesoris teman-teman Tahun 2011 Next kita review bagian sasisnya Masih original dan terlihat segar Masih bersih Bannya masih layak like kita pakai Masih tebal sekitar 90% Lanjut Bagian interior, interior dalamnya Kita review sedikit sudah terbuat dari sofa, sudah di cut, sudah diberi variasi. Ini tahun 2011 teman-teman, dashboard masih original. Bagian kepala atau kabin, next, bagian dashboard, dan aksesoris pengaman sampingnya telah dikasih variasi. Ini satu aksesoris mobil dan satu lagi itu tahun 2018 ya. Masih ready unitnya. Ini kemarin baru datang di sini dan kita langsung kita review. Oke. Okay. Ini Dutro tahun 2018 teman-teman. Dutro tahun 2018 surat-suratnya lengkap masih ready. Unit siap jalan. Bagian interior dalam masih orisinal dan bersih. Ini lagi proses pengerjaan nantinya. Oke. Okay. Mbak Besi. Bannya layak pakai semuanya. Masih bak Besi semuanya. Tahun 2018. Surat lengkap. Sasis masih aman. Silahkan untuk dipinang bosku Bagian belakangnya seperti ini teman-teman Ombengnya bagian buka samping Ini gadis Melayu Jangan hanya melihat dari sosial media Tapi juga harus Dirabah agar tahu rasanya Asik Selebel <laughs> Next ini satu Full aksesoris Next kita review bagian gardannya Masih bersih dan aman Platnya masih BM Next kita review juga bagian gardan Masih bersih bolehlah cek unitnya di sini Silakan aja di kontak person Ke nomor 18.17.65 65.54 Mesinnya masih dalam keadaan bersih. Oke, okay. kita cek dulu bagian mesin bunyi mesinnya seperti apa, teman-teman. masih kering teman-teman Inter di dalam masih bersih bak bersih next satu warna hijau hitam dan warna biru ini masih stay di sini oke okay cukup sekian dan terima kasih, semoga channel ini dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman yang berluar sana see you next time our official